bisa bikin gigi bol, jadi sakit. Karena itu kan kuman. Uh. Makanya, Ra denger ini. Halo, aku gigi mulut rumahku Agar sehat dan kuat, aku.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 Daripada Kanusa ngomong terus, nanti kelupaan. gaji Rara yang sikatin giginya Kanusa. Nusa, Rara, udah mau subuh. Ayo cepat ambil wudhu ya. Iya ma Ayo, cepetan.